Pada masa Majapahit, kaum Brahmana merupakan golongan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, materi pelajaran yang diberikan ketika itu antara lain, teologi, bahasa dan sastra, ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu-ilmu eksakta seperti ilmu perbintangan, ilmu pasti, perhitungan waktu, seni bangunan, seni rupa dan lainnya. Pendidikannya mengambil model asrama khusus atau mandala, mirip seperti universitas modern dengan fasilitas belajar seperti ruang diskusi dan seminar. Selain sistem kolosal tersebut, ada juga pola pendidikan yang dilakukan oleh guru di padepokan-padepokan dengan jumlah murid relatif terbatas dan bobot materi ajar yang bersifat spiritual religius. Para murid di sini sembari belajar juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jadi secara umum dapatlah disimpulkan bahwa, 1. Pengelola pendidikan adalah kaum Brahmana dari tingkat dasar sampai dengan tingkat tinggi. 2. Murid dapat berpindah dari satu guru ke guru yang lain. 3. Kaum bangsawan biasanya mengundang guru untuk mengajar anak-anaknya di istana Di samping ada juga yang mengutus anak-anaknya yang pergi belajar ke guru-guru